aku sedih sebenarnya ya hmm. dengar berita kayak gitu. cuman aku nggak mau dong menunjukkan kabar terbaru di depan dari perselisihan antara Alsat kan. Ahmad dengan Sang Mantan kekasih Nisa Ashifa berakhir pada kantor pengadilan agama. Namun diketahui mencuat kabar terbaru dari kisah mereka berdua bahwa ibunda Alsat Ahmad setuju jika Nisa Ashifa menjadi menantunya dan menerima Nisa Ashifa dan anak yang dikandungnya tersebut menjadi keluarganya. Bagaimana kisahnya simak video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan ke dalam video, baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Like dan share video ini kepada teman dan kerabat Anda. Oke, langsung saja. Perjalanan kisah asmara memang tidak selamanya berjalan dengan mulus. Begitu pula dengan Alsat Ahmad, yang kini harus menanggung malu akibat perbuatannya dahulu dengan mantan kekasihnya, Nisa Ashifa. Bagaimana tidak? Nah, sudah tahu, dia dia perbuatan yang lanjut maka akan menanggung akibatnya. Sang kekasih yang sudah dihamilinya belum ada yang menjadi bapak dari anak yang dikandungnya. Namun, jalur artis dengan cepat mengumpulkan kabar terbaru terkait masalah ini. Diketahui, ibunda Alsat amat membuka lebar jalan untuk menerima Nusa Achiwa dan akan musyawarah tentang hal ini dengan keluarga besar Alsat amat untuk rujuk kembali. Perihal masalah kandungan Nisa Asyifa yang sudah terlanjur membesar, Bunda Alsat Ahmad turut merasakan kesedihan akibat ulah anaknya. Ini memang kegelapan, namun nasib sudah menjadi bubur. Namun dibalik dari hal tersebut, bagaimana dengan Tiara Andini yang masih berstatus pacar dari Alsat Ahmad diketahui hubungan keduanya juga sudah mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak. Namun tidak bisa dipungkiri keduanya harus menerima kenyataan. Sang ayah Tiara Andini pun sudah mulai sedikit hati-hati dengan Alsat Ahmad, tidak ingin putri kesayangannya akan menerima akibat yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Nisa Ashifa. Sang ayah pun menerangkan, untuk Alsat Ahmad jangan terlalu berlebihan dalam berhubungan jika tidak ingin menyesal di akhir. Tiara Andini sendiri sangat terkejut dengan hal ini. Tiara Andini mengaku sangat sedih dan kecewa kepada Ayuh, Alsat gitu kan. Ahmad dan ia mengaku ya, tidak mengetahui dengan baik bagaimana latar belakang Alsat Ahmad perasaan, selama ini. Seperti itu tuh aku Sebelum sendiri. menjalani Ako hubungan itu dengan Alsat al al Ahmad, Tiara Andini barang, tidak mengetahui iya. betul bagaimana Alsat Skor Ahmad masih belum selesai dan sejauh mana Alsat Ahmad al dengan Nisa Aisyah Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.